Semuanya telah berlalu Bersama lukaku Semuanya telah berakhir Antara hatiku dan hatimu Takkan ada cinta Seperti yang dulu Tidak ada